hai sahabat sobat yang ketemu ini adalah jadi yang beli ini, alhamdulillah. Oh, Yang beli dua cup, banyak banyak yang beli. hai, segala kalangan dan usia hai, hai, hai, saat bulan puasa maupun hai, bulan puasa mantul. sehari bisa lima kali enam kali menggelas setiap hari boleh minum kok setiap hari asal dibatesin Men dalam sehari minumnya lima kali enam kali enam gelas kasihan untuk tubuh masih namanya setiap Minuman Yang alami itu Ya pasti kalau berlebihan ya Sama aja Jadi diperbolehkan Apalagi kalau yang bukan alami Not <laughs> Dan jualan ke jualan pisang. selanjutnya